halo mah bro ketemu lagi di channelnya si untuk kali ini kita akan bahas kembali untuk chapter keduanya yang masih beta tester dari Steel blade yang akan launchingnya nanti di tanggal 7 untuk cbt dan OBT nya tanggal 13 Agustus mafren eh uh, gua lagi riset statusnya karena memang untuk di level 55 ini cukup riskan kemarin gua coba untuk naikin agility biar lebih cepet ngehajar momonnya karena gua pakai krapen aliasi cacat untuk skillnya ya ya udah Gue kasih lihat aja kalian beberapa hal poin penting yang harus kalian ketahui sebelum nanti coba bermain ya bro ya Gue seharian ini main sendirian kayak orang stres aja tapi gak apa-apa Demi informasi yang penting dan biar kalian nyaman juga nanti Dan gak khawatir mendengar isu rumor untuk kelas-kelas seal yang baru-baru muncul alias cacat ma bro Oke semoga ini tidak cacat apa yang sudah terjadi di beberapa bulan yang lalu gua coba beli untuk item-item yang sangat dibutuhkan walaupun di sini masih ada beberapa hal point yang eh, belum terupdate ya. Cuman yang paling penting ini adalah points blessing untuk double XP dan double dropnya ya. Kita harus pakai karena kalau enggak kita akan terkaing-kaing di dunia klasik ini maaf friend. E, tinggal konfirmasi aja ataupun kalian pengen ada kabar terbaru kalian cek aja di link deskripsi video ini untuk discordnya ya bro ya Kalian boleh kasih masukan dan sharing semoga bisa ditampung Oke untuk kostumnya memang belum terupdate semua bro jadi ya sudah e, kita jalan-jalan aja Nah, kita cek lagi IM yang sudah kita belanjakan. Kita melihat di sini untuk pet feeding ini adalah untuk makanan pet gua selama 30 hari ya, Bro ya. Yang memang dikatakan cacat pet seed yang gua hasil gebean satu minggau. Cuman jadi eh uh, Benny yang kena copit, Ma Bro. Hmm? Oke. Okay kita coba cek satu-satu, semoga tidak ada bug yang sangat mengganggu dan yang pasti kostumnya belum ada OPT nya ya Kampretos ini kostum kesenangan gua oke ini double XP, dipakai double drop dan mikrofonnya seperti yang kita ketahui teman-teman pada yang sering main pasti tahu ya untuk penyakit turunan klasik, mikrofon setelah dibeli harus tetap diketik manual Nah untuk sekarang ini kita pindah ternyata untuk set setting statusnya di versi yang satu-satu ini Set uh, skill, set skill kalian bisa ambil dari si Rayshark di tengah kota 5 ya bro ya Ini lanjut langsung ke Clement mah bro, wah oh ini aduh Inilah uh, map klasik yang memang sering gua mainin ini Termasuk map-map favorit ya Karena levelingnya itu nggak terlalu mudah juga Jadi otomatis banyak serang main di gua klemen Ini adalah dropnya dari si Scorpio untuk Burning Tail Dan Scorpion Tail Juga yang pasti dari Sekulo Untuk Cakar ya bro ya Semoga kita dapat Gue coba main dari tadi siang uh cukup uh, cukup anteng gue mainin ini, yang pasti sih nggak akan mudah menurut gue sih ya untuk dapat dropannya makanya nanti pun kalaupun temen-temen main itu harganya untuk dapetin Burning Tail itu pasti nggak murah ya untuk seal class klasik ya, uh, semoga banyak player yang muncul dan ikut uh, tarung di dunia seal blade ini, jadi E, mungkin kalian bisa sama seperti gua kemarin setiap main itu pasti pakai autohan tapi sayangnya ya e, kita nggak bisa di momen yang setara ataupun di e, e, level kita kita harus di bawahnya biar kita nggak kena damage bocor ini hanya gua praktekin aja kalian tinggal ketik aja apa garis miring ya garis miring on itu otomatis autootonya akan muncul kalau kalian ketik Ry kalian akan mengambil barang-barang sampahnya. Gak kerasa udah sampai naik level dong Masih belum dapet Gue main udah lebih dari empat jam ya men ya Ini beberapa rekamannya Gue kepaksa harus potong-potong Gila ngabisin hardisk gue sama bro Oke, okay, sambil iseng habis beli pot lagi ngambil ransum, kemudian gua coba tes lagi untuk tumbal masak, Ma Bro. Ini kebenaran agak sedikit mudah juga untuk tumbal masak karena membutuhkan item-item sampah yang memang agak sedikit berharga ya. Jadi nggak bisa di bawah harga 50 perak. Minimal 90 atau 100 perak. Ini gua buktiin aja untuk bikin high grade potion ya dari si iceit sebenarnya itu quest, quest ya, Bro ya ini bisa itu masih mahal lah e, golenium masih mahal kita cari untuk yang paling murah coba apa ini e, oke okay, ini nial ini mahal juga karena ini di sini tuh rate untuk jualannya nggak terlalu rendah ya 10% itu udah cukup ya jadi bisa bikin kalian beli pot ataupun beli macam-macam e, equip yang bisa kalian ambil di npc biasanya susah banget ya kan karena harga cegelnya terlalu susah dicari. oke kita coba ini yang paling murah ini adalah silver silver tuh dulu gue pernah coba gagal mah bro karena memang harganya nggak 90 untuk max blue potion gue coba aja oke siap berhasil mah bro rumayan irit jadi kalau kalian punya silver jangan dibuang itu adalah tumbal Oke lanjut lagi ke kelemen sampai muntah gue gak apa-apa yang penting sih harus dapet gimana caranya ya bro ya Makasih buat teman-teman yang sering mampir yang sering nengokin gue dan kasih like juga subscribe nya yang baru muncul Gua pasti subscribe balik kalau lu emang punya channel mah bro santuy Aduh kacau bro belum jatuh jatuh ini kayak apa mamen Udah hampir 100% lagi gue XP bro Oke semoga Nah, siap tah Hihi. -hi. Mantap mah bro. Ada dari pagi dong, ampun DJ. Aduh, ini untung sendiri mainnya ya, bro ya. Jadi ada peluang dapetnya besar. <laughs> Oke, kita lanjutin aja kita harus nempah, Ma -man. Yang pasti sih kalian jangan sampai khawatir kalau misalkan emang ee, apa? kesulitan di game klasik semoga kalian bisa tahu trik dan treatnya yang pasti sih jangan pindah-pindah intinya sih kalian harus tetap circle di uh, 3 atau 4 momon lah ya gue tadi salah lompat-lompat karena pengen tahu aja ngerasa kosong Oke kita balik ke kota Jaya dan biasa di kantor gua akan coba tes refine ya bro walaupun gua gak punya diamond sayang banget ya tapi kita akan coba aja tes kebenaran ini, ini burning tailnya cukup hoki juga untuk dapetin yang plus 3 ya jadi gua kristal yang baru punya 2 biji juga terselamatkan ma bro <laughs> oke kita coba ini dulu ya kita coba uh, namanya kalau di klasik itu mitos trik nempak di klasik ini Gua pakai cara BOD dulu Yang agak cepet ya Karena memang biasanya di plus 4 itu lebih cepet Kalau enggak ini akan disamakan Seperti server privat pada umumnya bro Anjir Kecepatan ya untuk teman-teman yang baru gabung yang baru tahu mainin game klasik ya seperti ini Jadi kalian gak boleh terlalu cepet juga untuk refine ke plus 4 sampai ke plus 6 nya nanti ada trik khusus Gue coba praktekin aja ya semoga mitosnya ini berlaku di, di seal privat ini ya Oke okay. Sip Ada aja untuk dilempar-lempar padahal gitu mitos ya tapi kejadian ya bro ya Oh ini aduh salah gue lupa lupa lupa lupa Nah kecepatan, Ya biasanya hitungannya 5 detik setelah kamu taruh barangnya ya Ya seperti biasa kita lempar-lempar aja lah Percaya gak percaya kalau waktunya gagal memang gagal ya bro Tapi ini keasikan tersendiri untuk salah satu game jadul seperti ini Dan kita akan mainin lagi di klasik nanti di bulan Agustus Semoga tidak mengecewakan ya bro ya Anjir oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya ini gaya klasik itu 5 detik ma bro sip Nih, juara ma men gua masih pinter juga ya untuk nempa nempa walaupun gagal juga barusan ya. oke okay, ini nah ini yang biasa gua lakuin di shield klasik untuk ke plus 6 itu biasanya ruby dulu baru barangnya setelah itu langsung jeger Semoga bisa, karena ini satu lagi, Ruby Gua Ma Bro. Uhuh, mantap. Sayang banget ya, nggak ada, ada diamond ya, masih level segini, mana mungkin ya dapet diamond ya. Paling nanti Gua mainin sampai level 80 sebelum nanti CBT, tema fan. Oke, thank you so much yang udah nonton, yang udah merhatiin. Jangan sombong-sombong nanti ya. Thanks for watching don't forget untuk like dan subscribe channel Gua yang belum langsung aja ya, bro ya. Nggak rugi, nggak bayar. Dan kita akan ketemu lagi di channel yang sama Mungkin minggu depan gue bikinin lagi konten untuk penutup yang udah hampir menyelesaikan Sampai ke CBT-nya nanti untuk bug-bug yang sangat mengganggu Oke, see you dadah, bye-bye ma bro Ciao, ciao